memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada sebuah kabar spesial nih untuk kita semua persahabat ya kita ke momen di acara QWs ketika Papa Biolar baru sampai di studio SCTV persahabat. Bapak Bilar memperlihatkan foto cute dan romantis Ini di dalam dompetnya Tentu foto Bunda Lesti dan Bapak Bilar Ini momen foto bersejarah banget persahabat ya Di dompet suami dan di dompet Bunda Lesti kejora pun Itu sama-sama menyimpan foto cute Yang sangat bersejarah bagi warga Konoha Wow, Masyalah banget Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Bahagia, langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun parsa perhatikan di bos kembali oleh akun sendal putih skor pilar. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini foto bersejarah. Jadi kalian punya foto sama pasangan gak di dompet tuh? bersama ditanya nih kira-kira kalian semua punya foto sama pasangan gak di dompet tuh? Kita listimak untuk komentar dan tanggapan yang diberikan. Iya ini dari akun instagram revalia underscore salsa Bila, underscore putri mengatakan menikah 6 tahun gak pernah foto disimpan di dompet min boro-boro ditaruh di dompet di sosial medianya aja gak ada aduh <tuh> ini gak romantis persahabat ya masa kalah sama leslar leslar saja Memberikan menyuguhkan kebahagiaan, keromantisannya mudah-mudahan kita juga persahabat ya diberikan kebahagiaan selalu Dan mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik buat idola kita Berikutnya persahabat erga berbahagia juga datangnya dari Bang Bobi Suarez Kita lihat di akun Instagram Bang Bobi Kemarin ini mengunggah sebuah postingan, Alhamdulillah persahabat ya Bang Bobi dikaruniani anak kembali Kembali Perempuan lagi nih persahabat Masya Allah gemes banget ya Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha Menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan disimak juga nih Di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bobi Alhamdulillah telah lahir anak kami dengan sehat Perempuan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Pukul 14.15 Waktu Indonesia Barat. Asa Berliana Fredelan Jehan jadi, anak yang solehah ya, nama wow, masya Allah, bangun bersahabat. Ya, alhamdulillah, Bang Bobi dikaruniai anak kembali bersahabat. Perempuan dengan sehat, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha Di postingan ini pun, banyak sekali tanggapan dan ucapan selamat. Salah satunya dari Papa Bilar ikut berkomentar juga memberikan selamat. Alhamdulillah, selamat, Bang Bobi, kata Papa Bilar. Ya, aduh, mengucapkan selamat nih kepada ponakan kesayangan nih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari akun Instagram Leslar Entertainment Ini mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar saat berkumis dan tentunya foto yang tidak berkumis sahabat, ya. Tim kumis dan tim cukur nih kira-kira kalian lebih milih yang mana Papa Bilar berkumis atau tidak Persahabat yang disimak juga nih di kalimat caption yang dituliskan Wah, wow, mimin jadi penasaran nih. Kira-kira, Bilar Lovers lebih suka Papa Bikumisan atau Plontos, Tuh, kita lihat aja persahabatan ya. Banyak tanggapan yang diberikan, salah satunya dari akun Leslar Twins, mengatakan tim kumis, katanya tuh, "Wow, lebih suka Papa Bilar berkumis nih ya, Masya Allah." Apapun itu, yang penting terlihat keren dan ganteng, pastinya. Dan kita lihat juga resepan ke kabar berikutnya. Ada dengan spesial kabar dari kapalagi.com Yang menginfokan artis persahabat ya, yang Alhamdulillah Tentunya idola kesayangan kita juga masuk di urutan ke-6 Leslar ini menunjukkan sesuatu yang beda Dengan meluncurkan Leslar Metaverse persahabat ya. Setelah Arafi Ahmad ada idola kesayangan kita Lesti Rizky Bilar Tuh, Rizky Bilar dan Lesti Nama token kriptonya Dollar Leslar sahabatnya. Alhamdulillah mudah-mudahan di dalam kesayangan kita Selalu menjadi kebanggaan Dan apapun yang dilakukan Mudah-mudahan diberikan kesuksesan Dan kemudahan Kita lihat persahabat di sebuah kalimat Yang dituliskan lewat caption Oleh Lagi.com 7 selebriti Indonesia yang punya bisnis token kripto kalau first, ada tujuh selebriti Indonesia yang ikut terjun dalam bisnis NFT atau non fungible token. Siapa saja mereka? Tuh persahabatnya salah satunya. Ada idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dengan nama token kriptonya dolar Leslar persahabatnya. Mudah-mudahan Leslar Metaverse jaya, sukses, dan berkembang. Amin. Berikutnya persahabat ada kabar terbaru dari Bang Lintar. Kita lihat persahabatnya Bang Lintar berada di sebuah kendaraan. Ini sepertinya mau otw balik ke Jakarta. Mudah-mudahan selama sampai tujuan Bang Lintar. Sepertinya udah kangen banget ya sama tim Leslar. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu memberikan kejutan kebahagiaan juga nih untuk warga kuno. Amin.